Jakarta, CNN Indonesia Park Hang Seo marah-marah dan ngambek dalam sesi jumpa persegi final leg pertama piala AFF 2022 antara timnas Indonesia vs Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 5 1 Datang terlambat 5 menit dari jadwal yang ditentukan, sesi jumpa sebelum pertandingan itu berlangsung penuh drama. Sejak pertama datang, Park Hang-seo seperti tidak senang dengan situasi yang terjadi. Seperti biasa, Hang-seo diberikan kesempatan memberi pernyataan awal soal pertandingan Indonesia vs Vietnam besok, Jumat, 6-1. Begitu juga dengan PAM KUAN HAI, pemain Vietnam yang mendampingi Hang-seo di sesi jumpa pers tersebut. Setelah memberikan pernyataan, Park Hang-seo menunjuk-nunjuk ke arah sebelah kiri ruang jumpa pers. Ia menggunakan bahasa Korea Selatan. Tepat di sisi tersebut terdapat dua orang Korea Selatan yang memegang kamera. Kenapa mereka di sini? Apakah mereka reporter? Tanya Park Hang Seo kepada koordinator Jumpa First. Setelah seorang media officer menjelaskan bahwa kedua orang Korea Selatan yang menggunakan baju ofisial PSSI itu adalah tim media dari Sinta Taeyong. Han Seo kemudian mengatakan kenapa mereka hadir di jumpa pers tim kami. Setelah itu jumpa pers dilanjutkan dan satu wartawan Vietnam mengajukan pertanyaan. Tak panjang jawaban yang disampaikan Han Seo. Setelah itu tidak ada wartawan yang mengacungkan tangan tanda ingin bertanya, termasuk wartawan Vietnam yang hadir. Sesi jumpa pers diakhiri hanya dalam 8 menit dan Park Han Seo langsung pergi. Media officer PSSI Bandung Saputra mengaku tak mengetahui secara detail apa yang terjadi, karenanya ia meminta indonesia.com untuk bertanya langsung kepada dua orang Korea Selatan yang datang. Ternyata ada empat orang Korea yang saat itu menghadiri jumpa pers dan mengenakan ofisial hitam dan abu-abu timnas -abu Indonesia. Tempatnya cukup dikenal oleh Park Hang-seo. Hal ini membuatnya tidak senang. Diana Petrina. Warga Indonesia yang tergabung dengan empat orang Korea dengan identitas Snowball Korea menjelaskan duduk perkara. Hang Seo meminta orang Korea yang hadir itu untuk keluar ruang jumpa pers. Mereka ini saling kenal. Mereka juga pernah wawancara Park. Hari ini mereka pakai jersey timnas Indonesia dan mengira mereka mata-mata. Park tidak senang, kata Diana saat ditemui sesuai sesi jumpa pers. Park juga protes kenapa pertandingan berlangsung sore dan bukan malam hari. Park bilang bagaimana Indonesia mau jadi tuan rumah acara internasional kalau untuk keamanan saja tidak bisa menjamin, ucapnya menjelaskan. Anggota tim media asal Korea tersebut lantas menyampaikan drama yang terjadi dengan Park kepada Sinta Enyong selepas jumpa pers. Sinta terlihat tertawa saat mendengar penjelasan dari orang-orang senegaranya itu.